dapat apa nih? Enggak tahu nih. Berarti di Super Weekend di buy one. Jangan lupa lo minta maaf sama Jangs lo. Iya. Minta maaf lo semua sama Jangs. Minta maaf lo semua sama Jangs. Selalu sehat lo. Sama maaf gimana lo? Iya lo. Sama lo. Ayo malu lo malu. Nah. Lo kok kok ijang sono kejang sono minta maaf lo. Nyon moman dari Bang Thank you Jangs. Refresh mana ada sekolah, ini aja. Insya cowok. aura aura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 dan Nemo, kenapa Nemo? Wih, ini tempel aja di dalam Karena mereka benar-benar bermain dengan sangat Kongres, awarding ya ini ya. mereka ke pasar. Kalo bisa terus, bisa semangat, terus terbang Indonesia. bang men, men, men, Two hero From dia dia dia, gila, dari turnamen komunitas, bener juga gila, gila, sampai ke world stage bener. wah, get wah, bang, bisa tidur, malam ini fix asli, cok. <laughs> anaknya bangun mulu keren, keren, keren new era gua <tip> contribution dan juga survival time-nya di sini banget detik. bubar. <tip> <tip> bubar. <tip> <Jualan> dulu ya <tip> kan saya habis <tip> itu bubar Bang. <tip> <tip> bubar di atas <tip> nah punca ada setar sama star sama satu lagi siapa ya satu Oh iya debot astaga lu rupa pemain lu gua peduli kalau punang doang nih bang pen taga bukan ini gue lagi euphoria cok astaga astaga emang gak ada slip gajinya bang pen itu pertama ada itu ya transaksi tentunya untuk gaji pasti tidak saat untuk e, Dih, berapa untuk untuk 100M. 15. <tis> ya? saat itu, saat itu, saat itu, saat itu, saat itu, saat itu, saat itu, saat MVP saat itu, SATAR dolar. saat itu, saat itu, saat itu, saat itu, saat itu, saat belum, saat itu, saat itu, saat itu, saat dapat 5.100 juta lagi lagi mon lagi mon satu dapat dua dolar sembilan juta. Pilihan, orangnya, orangnya, iya eli, terminator iya beda sater, sater kaya sater di jauh banget. changer <tuk> <tuk> <tuk> <bagus. Pilihan tuk> <juga>. banget. <tuk> <tuk> Gila, el suku memang. memang. Suke masih masuk loh tapi itu Oh, gila, gila, gila! Gila ini, gila nah, ini. Right. Karena okay. ini mereka karena dari tim komunitas slow. astaga main mp. dengan HP Gak enak banget. Gak kita semua Hashtagnya satu Indo ya guys ya. Ini paling di paling gak disangka ya. yang prediksi dia ini kalau nggak salah ya yang gue inget yang prediksi dia masuk cuma Pak gue. Lalu Lalu Lalu Lalu sangat, Gimana guys, seneng gak kalian semua bahwa bahwa mereka mereka masih ah? Seneng kan, rayain guys, rayain Doa kita tadi yang terakhir biar BTR bisa bagus Gede juara bempel, kita kesia bareng guys ya Seneng gak guys, seneng ya, amin Gila gue seneng banget guys Gak lengkap rasanya kalau Gede kesia gak ada BTR guys Karena ada adik gue disitu api guys Gua apa peduli orang mau ngomongin gua jilat atau apa? Kalian lihat dari muka gua sendiri, nih gua seneng banget apa enggak, guys? Udah intinya, kita Indo nanti, guys. Ya Indo Prat, makasih banyak supportnya, guys. Makasih banyak, aduh adek gua tuh, adek gua tuh Muhammad Albi Ryzen, adek gua. Fun fact, guys. Minggu lalu kita Sky, Benny gua ketemu Abi guys, secara langsung buat support dengan perjuangan yang mereka Dan abi bilang, "Bang, doain kita ya, bang, semua kita bisa masuk. Saya kita aminin." Ingat, ah, udah temen -temen lagi lah. Nonton, kita Itu. harus tetap mensupport siapapun tim yang mau Indonesia di ajang internasional. Yes. Mudah-mudahan Oh GD, Biasa. kalian boleh menghina Gede karena jam terbang mereka belum banyak. Tapi gimana cara mereka mendapatkan jam terbang kalau mereka tidak mendapatkan kesempatan? Dan inilah kesempatan untuk GD Gits terima kasih memperlebar potensi mereka nggak apa apa yang ngatain Gede nggak apa apa guys nggak apa apa kalian ngatain Gede gue yakin dan percaya semakin mereka, mereka, tak mereka tak dikatain mereka semakin benar, mau ngebuktiin di sana nanti benar terima kasih banyak yang buat yang ngatain itu awal mulanya ini adalah roster dari komunitas betul Tuh, Tuh, Tuh, Tuh, diceritain nih roster G dari komunitas Saya nih GGG, gue ingat banget mereka bermain di turnamen-turnamen official yang bisa dibilang kayak tier tiga tier dua dan welcome Esos yeah. Fame Sai. Yeah. Yeah. welcome kembali ini bang pen gokil dari masing-masing Terusan denger speech lu men di itu Ini menyeri dan dan ini juga membuktikan untuk teman-teman dari tadi cuma gokil doang ya kata-kata lu Bang Pen ini punya punya anak rezekinya emang gila ya Bang ayo buruan punya anak sens amin ya lagi, ya, ayo, ayo, ayo buat dulu mereka ya tanaman sama <gulis> kita ya, sambut ya. inilah dia Efosfem. <gulis> <gulis> Wah ya, oh, ada ya. keluar ya. Selamat Efosfem. <gulis> Halo. Uh, so mereka dia gua ya. Ivo <gulis> <gulis> <gulis> kita ketemu Efosfem. Kore, makasih Bang udah disambut. Sama-sama alhamdulillah, bang. Kita keluar goa alhamdulillah, gue bisa ngetik lagi di sini, bang. Apa yang iya, inginkan, gitu. gua... eh, fosfe. Hai, morizo keluar dari Goa. Ini mau aku bayangin nanti di nah, SEA eh uh, empat tim kuasa kan, ada eforce satu btr orang di atas gitu. Ber... Di aura sayang sih. Tapi kalau Daud lebih lagi. sistemnya liga kan. Nanti ada liga Bawal. lagi. Ya? Ada weekday super weekend apa ya? sampai, sampai itu mengharkan. juga. Ada sistem tiga Ormas besar bergabung, Bang. Ya. IndoPred. Rumah ya 5 tim. Oh, yakin dengan apa ya? Kapasitas Indo 5. Tim Indo sekarang tuh bisa lah tuh, lima besar tuh. Mereka bersaing sih sama lima mengerilis 55 itu di PMGC nya kan eh di ya saya Indonesia masuk lima ya 55 tapi ya, percaya enggak lima-limanya ya. ini bisa dapat suatu pmgc hmm. bisa support acara nabak tiga mundi Indonesia season yang keempat ini tiga kan tempat gamer empat, empatnya ini tempat-empatnya empat ini dapat suatu bisa Jae, yeah, mantap yang sudah memberikan dukungan positif, mengajarkan komunitas untuk selalu mensupport dengan positif, walaupun ada beberapa.